kembali lagi ke channel gua kali ini gua akan membahas balizu yang merupakan sambungan dari review gua tentang sangto suits and villas yang linknya bisa lu klik di sebelah kanan atas ini ya nah kita masuk ke balizunya ini karena kita nginep paket dari si sangto villas itu kita aksesnya nggak lewat pintu depan nih guys tapi lewat akses khusus lokasi balizunya sendiri bisa lu lihat di peta yang gua tampilkan di layar ya dan seperti biasa untuk navigasi gue udah siapin link di kolom deskripsi yang bisa lo pakai untuk navigasi ke tempat ini Bali Zoo ini luas, ya, dan uh, skemanya, gua kasih lihat di layar nih, tuh areanya banyak sekali, guys. Dan terdiri dari berbagai macam binatang. Pada garis besar, Bali Zoo ini dibagi menjadi dua area utama, ya, yang saling berjauhan. Karena itu. Untuk uh, transportasi antar area itu, kita disediakan bis seperti ini, yang kita bisa duduk di atasnya juga. Nah, yang di sebelah kanan itu kolam untuk lintasan tur uh, elephant riding ya, untuk naik gajahnya, nanti kita akan lewat situ tapi untuk sekarang kita skip dulu nih guys nah ini kita mau pindah ke area lain dan bisnya sudah sampai yuk kita naik ke bisnya dulu ya Dari atas bis, ya, gue duduk yang di atap nih biar pemandangannya luas. Jadi, lu bisa kira-kira nih seberapa luas sih kebun binatang ini di Bali Zoo ini. di sebelah kiri gua itu lokasinya sih Sangto. Itu tempat gua nginep ya. Jadi memang Sangto dan Bali Zoo ini benar-benar nempel gitu ya. Paling berdekatan. ya kita udah sampai di lokasi kedua sekarang saatnya kita turun dari bus area nah, ya, pertama ini kalau nggak salah di etaknya si kebun binatang ini namanya Sapanah ya. Nah di sini pertama kita bisa ngeliat binatang yang namanya mircat. Ini lucu banget sih binatangnya ya. Lalu kita lanjut lagi, kita jalan lagi. Yang di sebelah kanan itu ada kayak pulau besar yang dipisahin dengan parit ya sama kita. Itu tempatnya primata kalau nggak salah itu sejenis kera ya, ya. Jadi, uh, dia tuh bisa bebas berlompatan, tapi ini tetap aman kok. Dia nggak bakal bisa ngelompatin parit itu dan uh, mencederai atau melukai kita. Jadi, tenang aja. Di Bali Zoo ini juga terdapat aneka ragam unggas. Dan juga primata, baik yang uh, primata yang dilepas seperti tadi, atau yang di dalam kandang ini dijajar uh, dengan rapi, ya, disusun dengan rapi. Jadi, kita juga sambil jalan tuh ngeliatnya enak tuh. area berikut ini gue sama istri gue sempet terdiam dulu tuh shock karena kita masuk ke area yang uh, terbuka dan ada segerombolan lemur yang dilepas bebas awalnya kita ngeri ya karena lemur itu kan serem ya matanya gede orange gitu ya tapi ternyata mereka itu jinak sekali dan kita nggak usah khawatir ketika dipanjat karena mereka tidak memiliki kuku jadi tidak akan sakit Syaratnya mereka tidak boleh dikagetkan saja karena nanti bisa menggigit kita. Setelah puas keliling-keliling melihat binatang, akhirnya kita menuju ke tempat gajah untuk memulai elephant riding kita ya menunggangi gajah. Nah, jadi kita ke arah sini dulu masuk itu kebangunan yang besar itu seperti apa ya stasiunnya lah, halte ya untuk kita mulai naik gajah. Nah, itu gajah-gajahnya sedang dipersiapkan karena kita adalah uh, pengunjung yang datang cukup pagi. Jadi, gajahnya masih di-prepare dulu, disiapkan harness Nah, itu kita akan duduk di dalam tempat duduk dari kayu seperti itu yang diikatkan ke tubuh gajahnya. video ini mungkin lu komentar ih kok gajah jalannya lambat banget ya tapi percaya deh lu nggak bakalan mau gajahnya jalan lebih cepat dari ini karena gue jamin lu akan histeris sih jadi si gajah itu karena saking beratnya setiap langkahnya di setiap kali dia ngejejak itu kan tanahnya kayak ambles jadi goyang banget itu berasa banget nah kebayangkan kalau si gajahnya pakai acara ngebut Wah ngeri banget. Jadi segini tuh udah paling ideal ya untuk naik gajah. Nih speednya, ini pawangnya juga uh, enak sih ngaturnya. Dia berusaha jangan sampai kita sebagai penumpang, apalagi yang nggak biasa naik gajah, itu kita ketakutan. Jadi di bawah santai aja nih gajahnya. Kadang-kadang gajahnya eh, malah lihat-lihat, cari-cari cemilan berupa uh, apa daun-daunan yang jatuh atau ada buah yang jatuh gitu. Jadi uh, elephant ridingnya ini enjoyable banget sih guys. Dan sekarang kita sampai di bagian yang paling exciting dari Elephant Ride ini yaitu kita akan masuk ke kolam gajah yang di awal video gua shoot ya. Jadi gajah itu suka sekali berendam karena kata pawangnya gajah itu dia eh, kulitnya tidak ada pori-pori untuk mengeluarkan keringat seperti kita. Sehingga ketika dia kepanasan dia akan mencari kolam atau danau untuk berendam dan menurunkan suhu tubuhnya ini seru banget dan ketika nanti dia jalan nih di tengah kolam dia tuh suka mainin air dan nyemur nyemburin air pakai belalainya lainnya naik gajah sudah selesai sekarang kita siap-siap turun dan lanjut dengan acara elephant feeding atau ngasih makan si gajahnya seru banget nih kita tuh dikasih satu keranjang isinya tuh buah dan sayuran kesukaannya si gajah dan kita bisa kasih makan gajah-gajahnya kalau dirasa kurang kita masih bisa nambah lagi dengan tambahan biaya yang terlalu besar ya kalau nggak salah sekitar puluh ribu ya per keranjangnya yang penasaran berapa sih biaya tiket masuknya ke Galizu ini? Untuk tiket masuknya sendiri harganya Rp355.000, eh Rp355.500 kalau menurut website mereka dan untuk uh, elephant riding itu biayanya Rp999.000. Ya, cukup mahal, tapi menurut gua, oke okay lah ya, karena ini uh, kebun binatang yang maintain dengan baik dan suasananya menyenangkan. Dan yang paling penting, gua waktu uh, ke Bali Zoo ini, gua nggak bayar spesial pun karena gua masih dapat paket dari si Santo. Jadi, paket menginap dua hari satu malam, plus masuk ke zoo, plus elephant riding and elephant feeding.